Katu sahabat Ayu Ting di mana dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel di Youtube Hirlia TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, comment serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting informasi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, informasi yang pertama di sini ada cerita terbaru dari Kisiu TV, cerita hotel horor di Eropa, Ayu Ting review makanan sambil cerita pengalamannya ketika di hotel di Eropa, pemirsa, ada Penampakan yang ia lihat. Wah yang penasaran langsung aja ya ke channel Kisu TV. informasi selanjutnya juga nih dari salah satu sahabat Aiting Shopee. Alhamdulillah ya Allah, rezeki gak kemana? Kalau udah masuk berita Korea, semoga aja Blackpink dan BTS tahu Ting Berharap mereka nonton beritanya. Ini kalau nggak salah masuk berita Korea, gara-gara tiktokan sama yang teaser official. Alhamdulillah nih Ayu Ting Ting jadi sorotan media Korea Karena kemarin Ayu Ting Ting bareng bersama dengan yang tesur official dan nih pemirsa Sampai 25 juta penonton Semoga Ayu Ting Ting selalu bisa mengudara dan selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk para sahabat dan juga fansnya nih ditunggu lagi kolaborasi-kolaborasi mantapnya bersama dengan para boyband dari Korea. Kita doakan semoga Ayu selalu sehat walafiat. Amin. ya robbal alamin selanjutnya juga di sini ada OOTD yang digunakan oleh Ayu Ting Ting. Sweater berwarna kuning ini berkisar di harga 1.637.900 atau setara dengan 108 US$. Wow, sangat luar biasa ya. Harga satu sweternya satu juta Dan kacamatanya nih pemirsa sehat gampang juta rupiah. Saya selalu ayu Ting Semoga rezekinya selalu dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Dan di sini juga berita selanjutnya ada ucapan terima kasih yang sangat mendalam dari seorang dokter yang merasa sangat bahagia bisa berkumpul dengan keluarga ayah Rojak barang ibu ayah iki teh nya syuting keluarga kecil bahagia lagi jalan-jalan shiva dan juga Razeta sumera bersama dengan sang kakak setinya yaitu anda fahriza di sini juga ada ungkapan nih dari dokter mawar rezeki itu tidak selalu berupa uang bersama dengan orang-orang baik pun itu suatu rezeki yang nikmat Ternilai selamat berbuka puasa tulis Dr. Mawar ketika kumpul bersama dengan Mom Ayudi dan juga Ayah Rojak. Serta Bilkis Ruma, dan juga di sini ada kedatangan tamu istimewa, yaitu Ayu Ting saat berbuka puasa. Ayu Ting Ting di sini menemani Bila Kios nih. Setelah ngaji terawih, mereka pergi jalan-jalan nonton bioskop bersama. Bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa nih keseruan Ayu dan juga Virki serta Mom Aiting nonton bersama di sini Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga menghibur. Mimin akhiri wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. <gupi> Seru banget. Merah lagi berenang. Tadi ya berenang ya, Merah ya. Hmm, ikis adanya kakak Ikis Ya, kok malam nggak dibawa, nggak diajak. Iya, <gupi> nggak ada Kau mawar kok kita hmm, gak ngajak mawar ya gitu deh <laughs> <laughs> harus, harus langsung ah, Selamat berbuka tahun. gimana sih, Paul? Paul Paul. Kis dekat banget gak sama Bunda. Eh, langsung marah dikagetin. <laughs> dekat banget, tapi kalau udah marah jutek, jutek tinggi hmm. orang. Dia tuh paling takut, paling takut di rumah ini apa sih, Pak? Prinsip Pakis. Paling takut dari semuanya <Smusik> Bunda sama Ibu Paling takut Ibu Ibu airnya Iya setengah 10 le. nonton Rady Tunggu, <laughs> kita mau nonton <tuk> rari langsung, kita, lagi, kita lagi cobain apa ini? Si Margo, yang baru. Margo yang baru premier Ya, oh, guys, kita mau nonton di oh, <laughs> Kita nonton Radyan nah, Radyan nah, Aku keluar lagi le le le, le, le, le, kasih ayah, ayah eh. Dirobek aja gapapa, nanti... aja ini percaya Vita, bareng Eh? Ayo, sahur bareng Saur Oh iya, Sipak lagi sahur di hotel Jo, Jo, Kita dua kali. kalau misalnya dia di depan nonton lagi tapi kayaknya aku tidur Kamu coba muterin baru ini ngeloti ke belakang sana itu to toilet floor. Ini ada Ini ada. oh ini studio biasa, ini biasa. Kita ini tour biasa. Ini ada toilet yang biasa berarti ya. Betul Sudah Ini digang. studio biasa Ayah, kalau studionya, berarti yang di mungkin nanti bakal dihilangkan Oh ini IMAX, eh, IMAX. Betulnya gimana? IMAX. IMAX. IMAX Ini apa? air. Nah, hmm. Ayo ay, ay. ay, kita mutulah lagi Nanti nunggu ke pilot yang tadi kis. luar lagi untuk yang kedua kali bos udah <laughs> toilet lagi guys bukannya bos semalamnya udah enggak ada ya ada suara kotor wake up <laughs> kotor loh Guys, aku lagi mau nyemilin ini nih. Ini salah satu cemilan favorit aku dari tingting kuliner. Ini namanya lumring alias lumpia, lumpia kering. Hmm. hmm, enak banget guys. Hmm. dalamnya tuh ya ada daun kemangi nya, banget. Hmm. Hmm. hmm, cuma aja di tingting kuliner. Wajib banget coba lagi. Kalau makan ini nggak mau berhenti. Hmm, hmm, hmm, hmm, so, hmm. Soyami, bukan otak dia. Ting ting kuliner. Hmm, ada juga kapok. Hmm, enak semua cemilan kita. Dan ini juga ada. Kapok alias makaroni Depok Udah Lihat bumbunya guys Hmm Hmm Hmm Kalian mau makan nasi putih juga enak banget <guluh> nasi putih anget-anget Hmm Hmm Sumpah Udah pas. Hmm Kalau udah makan ini Gak mau berhenti Hmm Hmm Aduh oh, nyetok buat makanan kalau lagi kerja. Hmm, hmm, hmm, hmm. Favoritnya dua, empal kering, makapok. Hmm, enak banget. Empat, udah tak tertandingi pokoknya ini, ya paling the best, pokoknya hmm. tok banyak buat kerja setiap hari nyemil duluan di order Third best nih, belum ring, kapoknya lagu hmm. pakai nasi panas digadoin, wah, oh. lama, nampol, terbaik, cobain sekarang juga order, karena ini cepet banget habisnya, tingting kuliner guys, nih guys, makaroni, bisa kalian order di ini kuliner sumbang gak mau berhenti pacar cina ini pulang kalinya dulu masukin nanti pisangnya dimasukin pisangnya dimasukin nanti baru selesai dia udah dingin baru masukin ini pacar cina nya ditirisin dia tapi dia harus dingin supaya dia gak mekar Tuh, jadi kita olahnya buat panasnya dulu ulang kali mau pacar Cina ulang kali mau pisangnya dulu baru nanti udah dingin itu ini ditirisin ini direndam pakai air udah mateng ya baru ditirisin baru nanti masukin pas sudah dingin jadi deh kolak pacar Cina hmm, tip buat kalian Ayu dan Syifa ya anak-anak kalian -anak pasti suka banget ini kolak putih aja ulang kaling sama pisang nanti kalau dia sudah dingin baru masukin ini pacar cinanya udah mateng banget dan direndam sama air mateng ya tuh nanti dia dirisin baru dicemplungin kemari kalau dia sudah dingin jadinya nggak bakal mekar lagi pacar cinanya oke okay? belajar anak-anak ibu inilah kolaknya tuh lihat kan dia nggak bakal mekar, dia terpisah, anaknya nih, ibu kasih tahu, jadi dia nggak bakal bengkak lagi.